dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentu kita mendapatkan gambar spesial bahagia nih dari idola kesayangan kita Keunggah pertama persahabatnya kita lihat aja masya Allah Alhamdulillah semakin berkah dan beroka rezeki idola kesayangan kita Kembali kita disuguhkan vitamin-vitamin segar, vitamin-vitamin bahagia langsung oleh idola kita Alhamdulillah bangun projectnya para sahabat ya Tetap kita support, tetap kita dukung dan tetap kita doakan yang terbaik untuk idola kita Bismillah lancar, rezeki Bilar, lesi Kejora katanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan ada sesuatu kejutan yang akan diberikan, yang akan disuguhkan oleh idola kita Postingan ini diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kesal Sultan. Ya Bismillah ya, tuh caption dituliskan Bismillah. Mudah-mudahan semua lancar, apapun proyeknya tetap kita support yang terbaik. Dan selanjutnya juga kita mendapatkan momen spesial banget diunggah di, di IG-nya Kak Nova. Ya duh, <lacht> Adek Allah, lagi pengen dimanja oleh Dedek Elastik katanya tuh, masya Allah luar biasa. Sebegitu nyamannya seorang Tentunya anaknya Kak Nova Terhadap Lesti Kejora ini Persahabatnya semakin bangga Dan semakin bahagia Mudah-mudahan hubungan keluarga besar Dari Lesti dan Pilar Tetap seperti ini Harmoni selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua Momen ini diunggah kembali oleh Agung Lestlar Kalimatnya pun dituliskan Bayangan 5 tahun yang akan datang Katanya tuh Masya Allah banget ya lima tahun bayangan yang akan datang Dede alasi gendong BPL Masya Allah Mudah-mudahan mereka selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan Dan dalam postingan tersebut Di sini banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Dian Putri Sunda mengatakan selain ngebayangin baby Al yang lagi lucu-lucunya, aku juga ngebayangin ya si Mimin udah segimana ya banyaknya, <laughs> cute banget persahabat ya. Lihat Al nyamannya, sama bunda El ya, masya Allah jatama itu pasti itu persahabat ya luar biasa banget, sebegitu nyamannya. Tentu anak Anafa dengan elastik kecura dan kita lihat juga di sini ada komentar lain diberikan dari akun cndm11 mengatakan Masya Allah deh kenapa sih deh kamu dari belakang bisa kelihatan hamil coba gue yang hamil eh buset katanya dia buat <gayu> bakar banget dari belakang saya bumil Masya Allah banget yang luar biasa pokoknya tetap support tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung dan mendoakan untuk rumah tangga idola kita dan selanjutnya juga persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah unggahan postingan luar biasa Vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube YouTube-nya Kakak Pilar perhatikan di unggahan ini tentu dia kejora mau bangunin Kakak Bilar yang lagi masih tidur Persahabatnya ya selset so banget dia elastik kejora ini bangunannya dengan lemah lembutnya persahabat ya dan tentu kita juga dibuat baper abis nih. Idola kita ini Selain bangunin dengan lemah lembut lesi gejala pun cium pipi kakak Bilar ya Gimana mau bangunin persahabat ya <gülüyor> Kalau bangunnya seperti ini Masya Allah banget luar biasa Selalu membuat kita bangga Dan kita lihat di dalam kolom komentar Banyak sekali yang komentar Yang sangat positif diberikan Dari akun Faiko Putri Seneng kalau konten kayak gini sumpah lihatnya sering-sering aja bikin konten berdua. Aduh, kok so sweet banget di ya, ya dan kita lihat juga. Di sini persahabat ya, tentu membuat kita semakin bahagia aja karena tidak Olesi kejuara Ini selalu membuat kita semakin bahagia apalagi persahabat ya. Tentu dalam video ini ada momen yang membuat kita Tentu ketawa bahagia juga bersahabat ya di saat tentu bangunin kakak Bilar Ada tentunya pertanyaan Bang Kuali Akbar nih Terhadap reseken siora ditanya kakak Bilar tuh tentu Ini pakai celana enggak katanya tuduh disuruh tarik selimutnya persahabat ya <de tuh> Udah bisa ngapainin banget nih kalau enggak ada kamera Pasti mereka sesuit so Dan selalu membuat kita bahagia, dan berikutnya persahabat ya, kita lihat juga nih ada sebuah postingan, bikin ketahuan juga nih dari Bang Benci Kumbang dan Lintar, persahabat ya wow, sepertinya Bang Lintar ada di Bintaro abang mungkin tentunya Pak Sutri juga ada di Bintaro persahabat ya, mudah-mudahan ada kecilukan, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kita tetap support, tetap dukung yang terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia